Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak bagaimana cara mengatasi hasil video atau mungkin hasil rekam gitu ya dari OBS yang patah-patah atau nge -lag. dan mungkin kalau kalian habis rekam game atau mungkin layar dan itu di layar tuh enggak ada masalah atau di game itu nggak ada masalah kayak FPS drop atau apapun ya lancar-lancar aja tapi begitu dilihat hasilnya tiba-tiba patah-patah nah ini ada kemungkinan dua gitu ya antara salah setting atau mungkin laptop atau PC kalian memang enggak kuat untuk Uh, memutar si, kok memutar memutar hasil video rekamnya gitu ya, atau hasil rekamnya gitu. Nah mungkin ini ya bukan PC atau mungkin laptop kalian nggak kuat, mungkin ada masalah pada kodeknya mungkin. Ya, ya intinya kayak gitulah. Kalau dijelasin agak lumayan panjang. Dan uh, di sini mungkin kita akan lihat dulu ya untuk yang uh, masalah setting gitu. Kalian cukup buka OBS aja. Dan uh, di sini nanti kalian akan melihat 60 fps gitu. Dan ini 60 fps ini jujur saya nggak tahu. Ini 60 fpsnya tuh di mana? Apakah layar sekarang? Apakah OBS-nya ini sekarang itu jalan di 60 fps atau nanti hasil rekamnya 60 fps gitu? Saya juga nggak tahu sih sebenarnya. Dan Uh, intinya sih kalian cukup ke setting saja gitu dan kalian jangan lihat yang 60 fps ini mungkin di sini kita akan ke video gitu dan kalian cukup ke yang common fps value-nya kalian di sini ganti ke 60 aja dan uh, kalau kalian mau ganti ke 59,94 terserah cuman saya juga nggak tahu sih bedanya apa gitu jelasnya gitu ya, saya cuman ganti ke 60 aja gitu dan uh, integer-nya uh, apa nih integer juga mungkin kalian bisa ganti ke 60 integer itu apa ya automatic fractional fps value ah nggak tahu juga sih ya udahlah komen aja lah di sini kita pilih angka menajen enam 60 atau mungkin kalau misalnya kalian masih uh, ngelag atau mungkin patah-patah juga kalian bisa coba untuk mengganti dari kamen ke integer atau mungkin ke fractional mungkin nggak tahu juga sih ini detailnya kayak gimana cuman di sini saya pakai yang common fs values dan ya yeah, nggak ada apa-apa nggak ada masalah apapun gitu saat saya edit pun tetap 60 fps gitu kalian cukup klik apply dan kalian klik ok dan udah gitu setelah itu kalian bisa coba untuk kakam lagi mungkin nah cuman kalau kalian udah terlanjur 30 fps itu ke 60 fps ini tuh kayaknya nggak bisa ya dan mungkin kalau kalian di masalah yang kedua gitu ya mungkin ini ada masalah pada kodeknya gitu atau mungkin format dari uh, videonya mungkin gak tahu juga sih ya. Karena ini bisa agak lumayan ribet juga sih penjelasannya. Dan mungkin kalian untuk masalah kedua kalian bisa masukin langsung ke aplikasi edit kalian. Apakah uh, Premiere Pro atau mungkin Movie Maker. Apakah masih ada yang pakai Movie Maker. Atau Vegas gitu kalian bisa masukin. Dan untuk Premiere dan Vegas itu kalian bisa turunin kualitasnya. Dan kalian bisa lihat apakah si uh, gambarnya tetap patah-patah atau enggak. Atau mungkin ya sama pas kayak kalian rekam gamenya atau layarnya gitu, kayak gitu. Dan ya yeah, cukup segitu doang sih ya, untuk videonya dan semoganya nggak terlalu ribet sih ya, penjelasannya. Dan ya yeah, intinya kan cukup ganti aja ke settings dan kayak cukup ganti ke 60 FPS mungkinnya untuk yang common FPS valuesnya Dan mungkin di sini saya penasaran saya ganti aja ke 30 mungkinnya apakah yang di sini apakah akan berubah gitu untuk yang ininya kita klik apply. Dan kalian klik OK Oh, oh iya ya yeah. Jadi 30 fps ya yeah. Jadi untuk uh, Ini mungkin 30 fps ini adalah hasil uh, Jadi videonya gitu Jadi 30 fps gitu Dan ya yeah, kalian cukup ganti aja ke 60 fps Dan ya yeah, saya rasa 60 fps sudah uh, standar sih Jadi nggak terlalu patah-patah uh, gitu 60 udah uh, mulus ya yeah. Walaupun 120 memang lebih mulus gitu Kalian klik Oke OK aja Dan nanti udah ganti ke 60 fps Tanpa harus Merestart uh, OBS nya dan ini kayaknya cukup sedikit, Mas ya, untuk videonya. Thanks for watching. Bye bye.